Salam Ratu Bidadari Saya warga sipil Tidak memiliki kewenangan Dan tidak memiliki Fasilitas untuk itu Malah saya nanti Kalau ikut bantu-bantu Malah dikira nanti saya cari sensasi Cari ketenaran Malah saya nanti dicaci Dibully Dan malah nanti saya tekanan mental <guluh> Niat bantu malah Dapat mentahan dari netizen-netizen 62 gitu is, is Cukup Biar tim-tim saraja yang cari Saya tidak memiliki kewenangan karena saya warga sipil Salam Ratu Bidadari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan Ratu Bidadari sudah hilang karena ratu bidadari sering dibully dan dicaci maki oleh netizen 62 menyebabkan jiwa sosial saya, jiwa kemanusiaan saya hilang. Seperti halnya kemarin saya bikin video nerawang nerawang, saya membantu orang itu hampir setiap hari saya habis 100 ribu untuk beli sesaji. Nah, terus akun saya di-report, malah banyak pro kontra. Ya udah sekarang saya tidak mau lagi nerawang-nerawang. Kalau ada orang yang pengin diterawang, itu lewat admin saya Dewi Melati. Ya prabayar seikhlasnya.